Inovasi Tak hanya menyajikan sesuatu yang baru, tapi harus ada nilai kemanfaatan dan kehadirannya. Sejak tahun 2005, BWA hadir mengawali dengan wakaf Al-Quran dan pembinaan untuk mengatasi permasalahan yang sangat penting, yaitu menguatkan akidah umat. Bersumber dari kitab yang pasti kebenarannya ini, wakaf mampu berinovasi dan menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam negeri. Seperti tersedianya air bersih, penerangan di daerah terpencil, pendidikan, ekonomi, dakwah, zakat, hingga kesehatan. Seperti halnya pahala wakaf yang akan terus mengalir, BWA hadir sebagai pelopor inovasi wakaf yang tak akan berhenti untuk bersinergi. Alhamdulillah, layanan kesehatan Klinik Apung di Kepulauan Seribu berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari masyarakat berkat upaya bersama antara Kimia Parma dan BWA, serta support dari pemerintahan dan stakeholder dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kepulauan Seribu. Kami berharap program ini dapat menjadi program yang berkelanjutan dan dapat menciptakan sebuah kawasan dengan kualitas kesehatan yang lebih baik. Kami percaya kerjasama antar lembaga dan masyarakat itu sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Salah satunya dapat dilakukan melalui program wakaf yang melibatkan masyarakat, sehingga tujuan untuk mencapai Indonesia sehat dapat kita capai dengan lebih baik. Melalui program Klinik Kampung ini, kami mengajak insan generasi muda untuk terjun langsung membantu masyarakat menyebarkan energi positif kepada sesamanya agar mewujudkan Indonesia yang lebih. Inilah sebuah inovasi yang terbukti bisa melampaui, yang akan terus mengalirkan pahala kebaikan, menghadirkan manfaat yang luar biasa bagi umat. BWA, Inovasi Wakaf.